sampat ini beneran real dari utang. Nah, lihat ya. Langsung trend. Wow, dia mau bibit teman-teman. Mau bikin kameramen di kamera. Wow. Hai teman-teman, kita ada di utang nih hari ini. Kita mau herping di utang ini, teman-teman. Siapa tahu kita dapat hewan Dapat makanan yang ada duitan ini, teman-teman. Oke, penasaran? Yuk, ikutin terus. wow teman teman saya menemukan sarang yang jatuh dari pohon ya cuma ada telur satu teman teman oke telurnya kecil ya ini burung pipit biasanya teman teman oke kita taruh lagi aja ya yuk lanjut Wow Ada ular teman-teman Ini kayaknya ular gibuk ya teman-teman Ular lemah atau ular Ini ular tanah teman-teman Oke Teman-teman bisa lihat Oke Tuh Ini dia ya ularnya ini Kita bisa sentingin dulu barang -barang. Ya lancar-lancar Oke Nah ini dia teman-teman Wow Bisa lihat teman-teman Wow Ini ya ularnya Wow dia mengeluarkan ee teman-teman Emang ya ular ini Ketika terancam dia akan mengeluarkan ee -e. Wow Banyak sekali teman-teman Mengeluarkan ee -e. Oke kita deketin dulu teman-teman Nah ini dia teman-teman Oke Ini dia ular Yang emang mematikan teman-teman Ular ini adalah ular tanah Atau marodostoma teman-teman Ular ini bisanya itu berbeda dari ular biasanya Karena ular ini adalah bisanya pembusukan teman-teman Mutilasi ya ketika tergigit ular ini Pasti teman-teman tahu ya ular satu ini ketika tergigit Kalau selamat itu pasti akan dimutilasi anggota tubuh yang terkena gigitan teman-teman Oke di si ular ini emang bisanya tinggi teman-teman Dia suka hidup di semak-semak kayak gini ya Di kebun jati, kebun bambu teman-teman Kadang dia suka turun ke perairan Untuk cari minum teman-teman Oke Ularnya keren Wow Dia mau gigit teman-teman Mau gigit kamera -nya. eh kamera Wow Oke dia keren Ini ular lemah ya Kalau di sini Masyarakat di sini teman-teman Aduh Pegel juga ya Ini ya Ularnya gede teman-teman Agak berat Ini ukurannya segini udah e, dewasa teman-teman Karena di mana? ular tanah itu hanya tumbuh apa ya panjang hanya 40 cm kadang 60 cm teman-teman ular ini sulit banget kalau ditemukan panjangnya sekitar 1 meter teman-teman kita udah bersyukur ya udah bertemu ular satu ini ular yang berbahaya ini adalah raja darat <laughs> keren ularnya ada batik-batiknya teman-teman batiknya keren ya seperti ular piton ular sanca ya dia apa yang memiliki kepala yang ujungnya itu lancip kayak segitiga ya warnanya keren banget teman-teman wow kita harus hati-hati kita harus menggunakan kayu segini ya karena saya nggak bawa alat karena di sini juga udah ada kayu jadi saya pakai kayu aja teman-teman yang penting aman ini adalah ular yang mematikan wow tuh wais. mantap bro waduh jatuh taruh teman-teman Ini dia ularnya. Waduh, taruh teman-teman, agak susah. Nah, ularnya ya. Nah, ular ini apa ya? Bisa loncat teman-teman, bisa melontarkan tubuhnya. Keren ya? Dia akan melengkukkan kepalanya seperti huruf S teman-teman. Waduh, mantap ya, keren ularnya. Di sini memang banyak teman-teman teman-teman nah, ketika ke hutan ataupun ke area yang emang lebat teman-teman Teman-teman harus menggunakan sepatu kayak saya teman-teman Padahal ini harus alasnya juga panjang ya Celananya harus panjang Karena di mana ular ini bisa loncat Bisa melontarkan tubuhnya teman-teman Keren banget Hutan ini memang terjaga ya Tapi ini berbahaya teman-teman Teman-teman jauhi ular ini ya Jangan dideketin ingat Jangan tiru apa yang saya lakuin. Ini berbahaya teman-teman. Karena ini bisa mengancam keselamatan saya sekalipun teman-teman. Karena dimana ular ini memang ular yang mematikan teman-teman. Wah, dari warnanya aja udah kelihatan ya. Semakin cantik warnanya ular, itu akan semakin berbisa teman-teman. Lumayan, lelah ya, kita udah mutur-muter cari satu ular ini. Alhamdulillah kita udah dapat. Ini udah sore. Aduh, lumayan nih teman-teman lihat dia, wow keren ya apa ya mematuk uh, kamera saya teman-teman oke kita dapetin lagi satu kali lagi ah, wow satu kali lagi satu kali lagi ayo ayo ayo ayo ayo ayo eh dia malu teman-teman ular berbisa ular tanah itu cenderung lebih apa ya nggak agresif ya teman-teman lebih cenderung pasif karena ular ini emang dia suka berkapulase dengan tanah-tanah yang di sini maupun eh, apa ya rumput-rumput, terus daun teman-teman. Kadang ini suka manjat ke pohon. Tapi ular ini emang apa ya ular darat ya. Jadi kadang sekali-kali dia naik ke pohon teman-teman. Oke, ya keren banget ya di sini. Ya natap terus tuh teman-teman, natap ya. Wow keren ularnya, Bro. Keren banget ini raja darat lagi nih. Ekornya buntut ya, kecil banget teman-teman kayak ular buntut, kecil. Dibandingkan badannya ya. Bau kotorannya emang bau Cara menangkapnya gini teman-teman bisa lihat Oke okay, ya Jangan tiru teman-teman Kita maju dulu Nah kita tekan kepalanya ya Oke okay. Di tanah dulu ya Kita tekan Terus kemudian kita tangannya sebelah sini Ingat Harus Apa ya Sejajar Jangan Sampai Kita tekan itu kita lepas ingat teman-teman oke kita tekan dulu kepalanya nah setelah itu kita dapat kita lihat taring bisanya teman-teman taringnya ya oke wow keren wow bisanya waduh dia lebar teman-teman dia masih ada taringnya saya nggak copot ini beneran real dari hutan nah lihat ya oke teman, -teman. kita kebawain lagi wow dia loncat loncat